Rahayu Rahayu Rahayu Sagunging Dumadi Para pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan kembali bertemu dengan channel saya Jawa Kawedar Semoga para pemirsa selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang weton Senin pagigi yang berhubungan dengan watak, sifat, serta karakter juga rezeki, pekerjaan yang cocok begitu juga dengan jodoh pinasti. watak serta sifat dan karakter juga jodoh seseorang ini bisa dilihat dari hari dan pasaran atau yang biasa disebut dengan hari weton orang Jawa biasanya lebih mementingkan hari wetonnya daripada tanggal lahirnya karena dari hari Werton itu sendiri seseorang bisa dilihat dari karakternya walaupun ini tidak 100% tepat tetapi perkiraan watak yang dirunut berdasarkan Werton hari kelahiran ini tidak bisa dianggap remeh karena hal ini mengingat bahwa apa yang tercantum dalam perhitungan tersebut ini sangat penting dalam perjalanan hidup seseorang untuk perjalanan kedepannya yang terendah hari Selasa Wage, Neptunya 7 dan yang paling tinggi hari Sabtu Pahing Neptunya 18 Nah, dari nilai Neptu inilah kemudian semua yang mencakup tentang karakter watak seseorang ini bisa diketahui hari itu pada umumnya ada 7 dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Kemudian pasaran, pasaran itu ada lima, dari Legi sampai dengan Kliwon. Dalam petung Jawa itu ada yang dinamakan paringkelan. Di sini saya akan menyampaikan yang ada hubungannya dengan paringkelan soman atau weton yang cocok untuk jodoh pinasti selain watak dan sifat seseorang yang lahir di hari dan pasaran tertentu Paringkelan Somaan atau jodoh pinasti itu ada lima yang disebut Sri, Lungguh, Gendong, Loro, Pati Paringkelan ini fungsinya untuk mengetahui tentang perjodohan pasangan calon pengantin yang mana peton dari pihak laki-laki dan perempuan kemudian disatukan dan dijumlahkan ketemunya berapa kemudian dikurangi lima atau disuduh dengan kelipatannya kemudian sisanya ada berapa kalau sisa satu maka jatuhnya di diparingkelan seri sisa dua jatuh di lungguh sisa tiga jatuh gindung Sisa empat jatuh loro dan kalau tidak ada sisa sama sekali jatuhnya pati. Ini yang harus kita pahami untuk perjuduan antara weton laki-laki dan perempuan. Kemudian artinya Sri lungguh Gindong loro dan pati. Sri Sri itu artinya rezeki orang yang menjalankan perjuduan yang ketemunya hitungan Sri ini biasanya rezekinya selalu ada dan mengalir terus ini kehidupannya akan selalu senang dan berbahagia karena memang rezekinya selalu ada kemudian lungguh lungguh itu bisa kedudukan bisa juga dengan jabatan atau malah sebaliknya hanya duduk berdiam diri tidak mau berkarya bawaannya hanya selalu malas. Perjuduan yang ketemunya nomor 2 atau lungguh ini biasanya hanya mengharap belas kasihan dari orang lain menjadi pengangguran yang berkepanjangan tidak mau berusaha sendiri bahkan pekerjaan pun juga menunggu pemberian dari teman-temannya Kemudian ketemu yang nomor 3 atau sisanya nomor 3 yaitu jatuh di gindung. Gindung itu membawa beban Perjuduan yang ketemunya hitungan nomor 3 atau gindung. Ini akan mengalami beban hidup yang sangat berat Lalu ketemu nomor empat Empat itu loro Loro itu sakit Perjuduhan yang ketemu hitungan nomor empat atau loro Ini biasanya sering sakit-sakitan Selalu bergantian entah itu yang laki-laki maupun itu yang perempuan Jika punya anak mungkin anak-anaknya ini juga akan saling bergantian sakit Kemudian lima yang kelima, jika dikurangi 5 tadi tidak ada sisanya maka jatuhnya pati Pati itu artinya mati, nuju pati Dalam perjuduan yang ketemu hitungan nomor 5 ini menjadi angger anger atau larangan yang tidak boleh dilanggar Karena ini bisa mati rezekinya juga bisa mati orangnya dari pihak pengantin atau salah satu dari kedua orang tuanya baik orang tua laki-laki maupun orang tua yang perempuan. Itu sebagian pedoman orang Jawa zaman dahulu, karena orang Jawa zaman dulu harus mengerti tentang tujuan dan yang dibutuhkan untuk hidup di dunia ini. Menurut saya, kebutuhan hidup itu diantaranya yang nomor satu adalah sehat, selamat dalam perjalanan hidupnya, dan ini bisa netepi wajib murid atau memenuhi kebutuhan hidup. Hidup itu harus makan, jangan sampai kurang yang dimakan. Orang hidup juga harus nyandang, tetapi jangan sampai nyandang hutang, apalagi nyandang susah. Perjalanan orang yang selalu diselimuti dengan permasalahan, pasti tidak akan membuat ketenangan di dalam jiwanya. Lalu yang kedua, jika punya kemauan apa saja, besar kecilnya, ini harus terlaksana dan harus bisa tercapai.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 karakter juga jodoh pinasti bagi teman-teman saya atau orang-orang yang lahir pada hari Senin Wage. Dalam weton Jawa, Senin Wage ini memiliki jumlah neptu 8. Neptu tersebut dapat dari hasil penjumlahan antara hari dan pasaran. Hari Senin itu nilainya 4 sedangkan pasaran Wage nilainya juga 4. Neptu sendiri adalah salah satu indikator untuk mengetahui watak, sifat, karakter, jodoh dan rezeki seseorang, watak juga sifat serta karakter bertahan Senin Wage. Pada umumnya mereka yang lahir di hari Senin Wage dalam kamarokam seperti lagu api. istilah ini adalah watak dan sikap mereka. Orang-orang ini mudah tersinggung dan mudah marah. Kendati begitu. Mereka biasanya adalah orang yang sangat sportif Mereka tak pernah menyimpan dendam Jika menyelesaikan masalah Masalah tersebut tak akan ada lagi di pikirannya Orang yang lahir pada hari Senin pagi Termasuk dalam kamar rokam lakuning geni Api Api itu jika sedikit menjadi teman Tetapi kalau banyak akan menjadi lawan Ini menunjukkan watak mereka yang mudah marah mudah tersinggung. Selain itu, mereka juga termasuk orang-orang yang angkuh, mudah gelap pikirannya, kejam dan sangat ambisius dan tinggi hati. Saya berpesan jangan sekali-kali menyindirnya kalau tidak mau kena damprat dari mereka yang lahir di hari Senin Wage. Terlepas dari watak buruknya itu, orang yang berweton Senin Wage juga memiliki karakter yang sangat positif. Ia tergolong orang yang setia, kawan. Penurut, banyak mendapatkan simpati, hemat, kuat hati, dan mau menolong tanpa pamrih sedikit pun. Kemudian menyangkut pekerjaan, pekerjaan yang cocok dengan sifat yang dimilikinya, watak dan karakter inilah yang akan menentukan tentang pekerjaan bagi orang lahir Senin Wage. Ini hanya akan cocok. Pada beberapa jenis pekerjaan saja Mereka cocok bekerja sebagai karyawan, pegawai, atau pekerja lain yang membutuhkan kesabaran tinggi Jika menjalankan usahanya sendiri Ia akan mengalami aral dan rintangan yang akan menguras mentalnya Namun jika ketangguhan jiwanya telah teruji Ia akan memperoleh jalan usahanya yang langgeng dan bisa menjadi bekal hidup untuk kedepannya. Kemudian menyangkut tentang rezeki. Weton Senenwagi, menurut Petung Jawa, orang dengan kelahiran ini akan dengan mudah untuk mendapatkan rezeki. Dia akan menjadi orang yang kaya, yang kekayaannya tidak tanggung-tanggung. Tetapi sebaliknya, jika mengalami kesulitan dalam rezeki, maka kesusahannya juga tidak tanggung-tanggung. Adapun pada masa kecilnya, orang yang lahir pada weton ini biasanya akan membawa penurunan ekonomi bagi keluarganya. Salah satu penyebabnya karena nilai wetonnya sangat kecil, hanya 8. Kemudian kecocokan tentang jodoh pinasti atau pasangan hidup untuk mendampingi perjalanan hidupnya ke depan. Terkait dengan urusan jodoh, orang yang lahir di hari Senin Wage ini mereka harus mencari pasangan yang mempunyai nilai wetonnya 8, 13, dan 18 Weton ini terdapat pada hari Selasa Legi, Rebu Paing, Kemis Legi, serta Sabtu Paing dan bisa juga dengan Minggu Kliwon. Bila ini berjodoh seperti yang saya sampaikan itu, ini namanya ketemu Jodoh Pinasti Jodoh Pinasti itu adalah jodoh yang ditentukan oleh hari dan pasaran Ini berdasarkan petung Jawa Pasangan ini akan saling melengkapi Kebahagiaan dalam rumah tangganya akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki Nah Kemudian bagaimana solusinya dengan orang-orang yang sudah terlanjur menikah tetapi tidak ketemu dengan weton atau bukan ketemu jodoh pinasti sesuai dengan hari dan pasarannya Solusinya sebaiknya Anda cari hari pernikahan Anda pada waktu itu Umpamanya jika Anda menikah pada waktu itu hari Minggu Kliwon pada hari Minggu Kliwon itulah Anda Wiradati andu, atau Anda Sarati dengan cara bangun nikah Bangun nikah ini bukan berarti Anda harus menikah lagi dengan mencari pasangan yang lain Tetapi Anda disarankan untuk membuat selamatan atau bancaan dengan sarana tumpeng Tumpeng ini dilengkapi dengan urapan juga telur ayam yang sudah direbus kemudian ditaruh di sekeliling tumpeng itu sendiri Duga ayam ingkung dengan nasi uduknya Serta buah-buahan jika memang rezeki Anda menunjang Selamatan ini gambaran dari keinginan Anda berdua Yang melambangkan kebahagiaan serta murah sandang serta pangan Kemudian undang rekan-rekan atau teman-teman Anda Dan katakan pada mereka Kalau hari Minggu Kliwon ini saya bangun nikah dengan tujuan dalam rumah tangga kami ini selalu mendapatkan kebahagiaan Dengan tujuan dalam rumah tangga kami selalu mendapatkan kebahagiaan Seperti saat kami berdua dahulu menikah Kalau ada teman yang dipandang bisa membacakan doa Saya sarankan minta tolong untuk memimpin doa Dengan tujuan seperti yang sudah saya sampaikan tadi Untuk membangun nikah Nah. Untuk membangun nikah ini bisa Anda lakukan setiap hari Minggu Kliwon Kalau memang di situ rejeki Anda bagus Tetapi kalau kondisi ekonomi kurang mendukung Paling tidak minimal Anda lakukan setiap tiga bulan sekali Artinya setiap tiga Minggu Kliwon sekali Anda bikin bancaan atau tumpengan ini Mungkin ada pertanyaan dari para pemirsa Kenapa tidak tanggalnya yang dipakai untuk membangun nikah seperti yang sudah saya katakan pada video sebelumnya Kebanyakan orang Jawa zaman dahulu itu Untuk melakukan kegiatan yang sifatnya sakral Yang dipakai itu hari dan pasaran Bukan tanggal Masei atau tanggal Jawanya Para pemirsa yang berbahagia Demikian penjelasan tentang watak, sifat dan karakter Sekaligus pekerjaan juga tentang jodoh pinasti bagi orang-orang atau teman-teman saya yang lahir di hari Senin Waki Semoga ini bermanfaat Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian ini Dan mohon Anda sikapi ini bukan suatu ramalan Tetapi ini berdasarkan petung Jawa Yang berhubungan dengan ajaran dari pada leluhur kita terdahulu Boleh Anda percaya, boleh juga Anda tidak percaya Sekian Terima kasih, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakungeng Tumati.